Halo ค่ะโนเกีย guys assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel, channel Official dan di video kali ini, video ini seperti biasa, saya akan gitu Presiden yang terbaru lagi ya. Oke kita langsung aja cuma satu persatu presidennya. Oke lanjut ke presiden kedua. Halo sayang. Halo. Oke, lanjut ke versi yang ketiga. <tune> Oke, lanjut ke versi yang keempat, ya. <tune> Oke okay, lanjut ke urutan yang kelima. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam. Saya Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh. ke dengan cerita yang sama. Para Oke okay, lanjut ke versi yang ke Oke lanjut ke versi yang sembilan Oke lanjut ke presiden ke-10 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-11. Oke okay, lanjut ke persediaan ke dua belas. Oke lanjut ke persediaan ke tiga belas. saya lanjut ke video berikutnya ke-14 Saya lanjut ke presiden ke-15 ya? Oke lanjut ke 16 ya Oke lanjut ke versi dengan ke-17 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-18 ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-19. Ya. oke lanjut ke episode kedua puluh oke jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya baik